Amat malam, eh, malam. Oh, bisa jurusan ini, kamu bisa di waktu it's, it's, ke, dari mana, tidak uh. begini. Nah, jadi begini, saya mau uh -huh. sharing. Sharing saya digi bisa tuh ya Apa tuh? Paling paling paling paling paling paling paling paling paling apa kan? uh -huh. Lagi -lagi. Begini, Hmm. macam serius kan itu lagi tentang hmm. tersier nanti bikin kepala penuh tadi begini hmm. macam keton di memang tentang keton punya pekerjaan namanya tidak ada masalah juga sih mau mau dan tidaknya itu namanya kan pekerjaan toh hmm. tapi ada satu hal yang kurang berkenan begitu macam masalah makan. Utung ada lagi makan begini. Tiba-tiba disuruh angkat barang itu. Kalau menurut Ali bagaimana? ah bagaimana, ya? Kalau saya bagaimana, ya? Di atas juga enak, mau. No? Bisa masih bisa merokok, masih bisa ini. Kalo, kan Om juga tahu sendiri kita di sana bagaimana tuh. Habis makan itu sudah duduk sebentar, kita tidak ada rokok lagi eh kok, bagaimana pasti kalau di orang itu kan kalau betul betul di atas sini itu bos itu memang mengerti ketum sama itu memang katun, saya akui itu bos ini paling baik sudah tapi yang bikin sesalkan itu betul hmm. atasan-atasan yang lain kadang-kadang betul -kadang, makan begitu kalau yang lain itu aduh nggak terbiasa mengerti, kataku maksudnya aku masih kadang-kadang masih ma masih mau makan ini, baru mau makan ini, eh susu kesana kemari, akhirnya makanan yang tadinya enak akan subale, start enak eh. kalau macam di bawah sana memang bagus, hanya di dipukulang itu tidak bisa merokok, kalau betong, di sini kan bisa merokok tapi dipukul itu makanan belum sampai di porulai begitu oh, sudah Juru... banyak lah begitu sudah maksudnya setiap perusahaan kan berbeda-beda aturan lah itu jadi ada minus kurangnya begitu minus mana ya minus mana bu satu saran ini saran saja untuk kata bu kata bu dong itu di atas macam sekali-sekali briefing lah briefing briefing kakak budong es kimo puing itu pui ini tuh di atasan-atasan yang bolak-balak gitu iyo iyo supaya ketong kerja satu sama lain jadi enak gitu dong masa tidak latih kanan batin lah kita ketia tuh ketong kan cari makan bagaimana kita masih makan sudah pesul kerja sebab sudah sebab sudah Ale bilang Katau briefing juga katau supernya briefing juga tapi bagaimana ya kadang orang bilang briefing itu hanya sekedar materi hmm. tapi dalam masalah praktik dalam ke apa keseharian hariannya ini kayak macam tidak sesuai dengan apa yang kita terapkan di saat ya. kita briefing itu. Jadi begini kalau macam tidak bisa begitu kan laki-laki di atas banyak kakakku dong bisa tuh ganti-gantian kalau lihat laki-laki yang lain ada makan ya yang sudah selesai bisa, mungkin bisa bantu kak ini kak jeng. Dan... Memang memang nggak turale. Tapi kadang-kadang ada, ketemu teman-teman juga tertutup diri lah. Itu ya, lah. kalau sudah selesai proses, lupa kata teman di dalam ini suci kapan Itu lagi aku kurang komunikasi saja. Itu, kurang kurang komunikasi jadi kurang pengertian. Kalau komunikasi kan ketemu bicara, tapi kalau kurang pengertian kan kasihan ketemu taman satu ini sumarang kabar orang ambon bilang kata sucakik kabar lo Uwe, semua itu dari kesadaran sekarang itu. Iya. kalau mau bilang anak kecil juga bukan kamu sebabulu habis abis kalau subi itu tuh selesai apa lagi Susah bingung sudah jadi, <laughs> ya eh sudah kakak bu namanya juga kita cari makan jadi tuh jalani saja sudah itu sudah, tapi... Weh, kamu mau bicara apa? Tanda satu gajian. Ada uang, kita mabuk. Happy today, hancur tomorrow. Papa pulang, mama goyang. Eh, kan bicara begitu, Azri.